Cuba azan sikit. Wow. Cik nak tanya, Semayang jenazah berapa rakaat? Satu. Uh, semayang jenazah ada dua rakaat. Rakaat <laughs> pertama tujuh kali takbir Itu semayang raya gila berkata.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 Bagaimana kabar hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat selalu pastinya cuy ya Seperti biasa selalunya saya cakap, jaga kesehatan cuy Karena kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya cuy Oke okay, sudah cukup lama banget kita nggak melihat atau mendengarkan ya motivasi uh, ceramah agama dari Ustadz Samsul Debat cuy ya. Sudah dua minggu ya, sudah dua minggu lebih kayaknya cuy. Sudah lebih daripada dua minggu gitu cuy. Intinya kita kangen juga gitu ya mendengarkan suara Ustadz gitu ya. Jujur aja saya itu kangen aja mendengarkan suara Ustadz itu. Walaupun ceramahnya banyak diulang-ulang tapi tak jadi masalah buat saya cuy. Ya tak jadi masalah buat saya dan koran pun pasti merasakan hal yang sama dengan saya cuy. Ya, memang karena basicnya ya kita suka dengan Ustaz Samsul Debat gitu ya. Jadi walaupun uh, ceramah itu diulang-ulang gitu, ya tetap aja kita suka gitu ya. Di sini saya mendapatkan video, langsung saya ambil dari video Ustaz cuy. Ya. Uh, Di sini judulnya adalah Samsul Debat Anak Ustadz Lawah. Oke sebelum kita lanjut cuy, mohon maaf banget untuk kali ini videonya mau tidak mau saya harus bagi dua cuy ya. Mohon maaf banget saya bagi dua karena setelah saya mereaksinya kemarin full itu, ternyata banyak lagi yang mengeluh gitu ya Saya memutuskan untuk membagi dua cuy ya Tapi saya mereaksinya itu dalam satu hari Setelah saya buat video ini, saya istirahat satu jam Entah itu saya makan atau bagaimana, nanti saya lanjut lagi gitu cuy Begitu cuy ya Oke langsung aja cuy ya, tanpa berlama-lama karena durasi panjang sangat Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap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 AuzulamianUSyaz morally terminar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah <tuh>... Alhamdulillah Alhamdulillah Ilazi arasala rasulahu bilhuda Wadili haqq li uzhirahu Anadilikullihi Wa lawa cariha al kafirun Wa lawa cariha al mushriqun Wa lawa cariha al muslimun La an lam tana antal sadri wa amri wa al min Alhamdulillah syukur karena Allah Subhanahu Wa Taala segala puji bagi Allah Tuhan selain alam salawat dan salam kata dunia besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih banyak. Diucapkan kepada saudara pengurusi acara. Panjang betul dia nak perkenalkan saya. Terbelit-terbelit lidah terbelit dia. Macam-macam <tuh> dah. Lawak taklah lah. Haa! keluar. <tuh kan? <tuh. Terima kasih banyak. Itu juga Tuan Haji Akram. Salah pun orang kuat hari ini. Orang kuat. Ketua UMNO bahagian, bahagian kudad. Soalnya sahabat saya, Sarupian yang dah melumus tungkus nak bawa saya <SK> berjanji tegas. dengan orang kudat berapa bulan nak bawa nak bawa nak bawa malam ni dapat dia bawa saya begitu juga hmm. pemimpin-pemimpin begitu juga persatuan dakwah tadi terima kasih banyak baju batik lawa <S knew> kan lain kali bagilah saya satu ha barulah saya pakai sama macam lain kali bagi kan seterusnya semua yang hadir malam ni ya Allah ramai betul saya tak sangka lah di mana Manam sini ni saya kira tak kurang sepuluh ribu Uh, ramai banget. Cumbak saya kira yang lalu lalang dekat luar ni pun saya kira juga. Alhamdulillah, tuan, -tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Saya datang dari negeri Sembilan Kata adat banyak kiasan. Kata adat banyak kiasan. Itu dia tetapi bukan. bukan bergulung pendek panjang di rantakak. ...memang takkan faham kalau tak, tak direnungkan. Asik. Jadi apa juga yang saya sampai itu kadang-kadang ada maksud yang tersirat. <laughs> Dan malam ini saya rasa... ...lain macam sebab duduk dekat sofa macam ini. Iya, iya. Tampil beda. <laughs> saya rasa macam Kazim nak duduk sini. <laughs> Mak Samsul debat, dia tak boleh duduk. Dia macam menyangkung, dia tinggi. Ya. Oh. Tapi tak apalah. Dia lagi, bila duduk, lagi lama dia ceramah. amah. Minta kunci pintu tu. Jangan beri sesiapa keluar. Jadi, dia penasaran tempatnya wajar, di mana ni, cik? Malam ni dengan suasana. Terima kasih. Orang kudat, insyaallah hmm? Janganlah malam Orang apa? Orang kudat? Kudat itu di mana, cuy? Ini jadi malam yang terakhir untuk kita bertemu, mudah-mudahan kita buat lagi lepas ni saya dah cakap dengan Pian tadi, lepas ni mungkin dalam 2 tiga bulan lagi, kita buat pula dekat kudat 2 Syamsul Kudad. Syamsul debat dengan Syamsul Rau-Rau ah. tu saya janji dengan Pian tu InsyaAllah, ya ah. tapi siap tiket flight semua <laughs> apapun tuan-tuan, malam ni kita cerita tentang membina keluarga sunnah, tahu tak hak sekarang ini masalah keluarga di Malaysia semakin meruncing di Malaysia sekarang, satu pasangan bercerai setiap 13 minit bayangkan, satu pasangan bercerai setiap 13 minit, malahan agak teruk lagi waktu PKP tempohan, ya, ya, teruk masa, masa PKP macam-macam isu jadi, tidak ada orang yang bila berkahwin, dia nak membina keluarga ni, tak ada siapa yang nak membina keluarga tu, dia nak membina keluarga yang tak bahagia. Semua orang nak membina keluarga yang bahagia, dan kalau nak bahagia, kata Nabi, Nabi pernah beritahu, setelah kata adaanku nanti, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Dan kalian berpegang kepada berkata-duanya, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, itulah Al-Quran dan sunnahku. Maknanya dua-dua ni kena ada. Dalam rumah tangga tiga perkara tak boleh helak Pertama, nak bahagia mestilah dengan syariat Islam. Tak ada cara lain. Okey. Pakailah teori motivasi keluarga luar negara yang barat tu, pakai-pakai motivasi, mesti dia akan merujuk pada syariat Islam yang betul-betul selamat. Satu. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal dengan pasangannya Melainkan ianya merupakan proses berterusan Proses Itu sebab ada orang-orang ni Dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kahwin Masih keluar lagi ayat Aku tak faham betul dengan isteri aku <laughs> Yang istrinya pula cakap apa nak jadi orang tua Orang tua ni nak apa pun aku tak faham Kejap nak kopi, kejap nak teh, kejap nak ini Ya Allah menopause apa jantan? tu, ya, mana? Sebab Mengenali itu proses berterusan Apatah lagi perempuan Berubah-ubah watak Berubah-ubah emosi ya, ya. Nak, nak pula, pula setiap bulan orang perempuan Didatangi ya. satu masalah ABC <laughs> Allah bagi cuti Bila cuti dia emosi terganggu ...banyak senak keluar akhirnya. Eh. Aduh. Kemudian salahkan lelaki. Kan? Jadi proses mengenali berterusan. Dan yang ketiga, ...tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Betul. Maka, Nabi bagi guideline. Nak membanner rumah tangga, ...ada empat yang kita kena tengok Nabi kata. Yang pertama, tengok lijamah, liha, tengok kecantikan dia. Kan? Sebab nak mengadap dia bukan sehari dua. Kalau hari pertama dah tengok muka dia, Ya Allah, muka dia. <kzie> Macam mana nak hidup 10 tahun, 20 tahun? Sehari pun, habislah aku. Alah, muka dia. Orang tua-tua dulu-dulu... Sebelum lagi zaman Tuan Haji Akram Sebelum lagi Sebelum lagi Mungkin zaman ayah anda-ayah anda ni dulu Kadang-kadang kenal pun tindak perempuan tu Ya zaman. pada masa itu cik Orang tutup dulu-dulu bersanding Muka ada tirai ya, Ditutup gitu ya ditutup dulu-dulu dulu, katanya Bila bersanding tu Orang lelaki tinjau. Bila dia tinjau, nampak taik lalat. Taik lalat. Huh, <tik> lalat. Wuh! Betul. Ada Malam <tik lalat> pertama buka tirai. Ya Allah, maka tahu. <tik lalat> Tapi... Bahagia hidup. Betul tak? Nah ini orang dulu-dulu ya, orang dulu-dulu itu walaupun mereka itu pacarannya agak singkat Ada yang tak pernah pacaran sama sekali dulu-dulu cuy ya saya Ini saya dengar cerita dari nenek atau dulu-dulu lah Waktu dulu katanya itu mereka tak pacaran gitu Mereka di dijodohkan, dipertemukan langsung saja Tapi buktinya e, setia gitu ya Atau memang sistem dulu-dulu dan sekarang itu beda ya Ya, zaman sudah berubah ya. Ya itu sih. Nabi besar tengok li Jamal liha pertama tengok kecantikan dia. Tetapi tetapi kecantikan ini subjektif hmm, Cantik dekat Tuan Haji Akram, tak cantik dekat pian. Yeah. Cantik kat pian, tak cantik kat saya. Contoh orang cakap ni lawa-lawa. Saya biasa. Eh? <laughs> kan, Itu sebab saya tak berebut dengan dia. Gone. Saya okey je. Ya? Oh, oh, oh, oh, oh. Maknanya Allah. Maha kuasa Allah. Allah bagi ikan mata kita tak sama. Ya, penggantan uh, uh. kita beda-beda. Betul. <laughs> Makan, macam contoh kan Tuan Haji Akrab. Mungkin dia punya pandang tu dia suka muka yang macam Zaitun Sami'un. Lain, Zaitunama, Zaitunama. agaknya lah, lama betul kan? Mungkin lain, mata orang berbeza-beza tu Sebab kalau kita pergi dekat pekang kudat tu, kita tengok <tuk> Tengok dekat bandar kudat tu, kita tengok Ya Allah, bininya lawa, suaminya muka merayau <tuk> Apa? Kalau <tuk> kita pergi dekat pekang kudat tu, kita tengok Haa <tuk> Tengok dekat badan kuda tu kita tengok. Ya Allah, bininya lawa, suaminya muka merayau merak merayau ah merayau merayau itu artinya apa ya? Saya pernah dengar itu merayau merayau tapi bukan kayak itu kata kata jelek gitu merayau merak. Dia tengok Ya Allah suaminya handsome yang tu betul ke bininya kemakil. <laughs> Sampai macam tu sekali. Sebab Allah bagi mata kita tak sama. Itulah maha kuasa Allah. Pertama, li jamalihah. Kedua, tengok apa? Tengok juga lima malihah. Tengok kekayaan harta dia. Bukan sebab kita nak kerjakan Tengok kedudukan dia macam mana. Yang ketiga, tengok dari segi apa? Tengok dari segi... Dinasabihah atau lihasabihah. Tengok keturunannya. Oh keturunan. kira, -kira agama. Dia keturunan saya. dusun. Ni keturunan sungai. Ni keturunan Melayu. Samsur debat belah mak di Jawa. Belah ayah di Minang. Minang. Tu muka Samsur debat. Macam pen Asia. <laughs> Jawa campur Minang jadi janang. Janang. Bantailah janji ada bunyi. <laughs> Yang penting ha. ada bunyi. Bukan maksud keturunan tu bukan keturunan itu, tapi maksud keturunan tu adalah tengok keturunannya itu yang baik-baik, okay. keturunannya orang baik-baik, ayahnya imam, abangnya ustaz adiknya tu Tahfiz contoh Uy, macam itu. Perfect banget. Dan yang keempat Nabi kata tengok lidi niha, tengok agama dia. Ay, agama agama yang paling penting sih. tengok agama kan dan Nabi kata kalau tak ada takde kempampat paling tidak tengok agama dia sebab apa ya, muka tak cantik boleh ejas. boleh adjust <laughs> ambil tu tonyoh krim tu hari-hari lama-lama putih macam orang perempuan lah sebelum tidur rambut kembang bedak sejuk dengan harapan hari-hari jadi lawak campur juga rupanya dengan harapan, kan? Keturunan Tak apalah dia keturunan yang tak baik pun Mungkin dengan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul Kita dapat membentuk keluarga yang baik Dan begitu juga yang ketiga Kalau di segi hartanya ini mungkin orang susah Mungkin dengan ketaatan pada Allah dan Rasul Allah murahkan rezekinya Sehingga menjadi Sehingga menjadi keluarga yang bolehlah hidup dengan aman dan selesa Amin Amin. tu sebab ada satu ustaz tu kan, ada satu ustaz ni dia ada anak perempuan lawa betul anak perempuannya hmm. lelaki ni pula jahat macam mana pun dia nak suami yang baik-baik, eh dia nak istrinya yang baik-baik, dia ni pula perangai macam kalau dia cakap syaitan roji tapi dia nak isterinya yang bertudung labuh. Su itu ni sekali dia nampak anak ustaz ni. Ya Allah lawa betul budak perempuan ni. Oi oh ini tajil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan, perempuan ni baik. Saya nak kahwin dengan awak boleh? Astagfirullahalazim. Hmm. Lanz saja. Saya tak tahu kena tanya ayah saya dulu. Ha, mana rumah awak? Dekat depan sana. Ah tunjukkan saya. Dia pun ikut belakang. Dia teringat ada satu kuliah tu yang yang perangai teruk tadi, dia ada satu kuliah, dia pernah pergi dia teringat kisah Nabi Musa AS bila berjalan belakang perempuan, dia suruh perempuan tu berjalan belakang dia sebab takut tergugat iman dia dia pula cakap adik adik boleh tak jalan kat belakang? tunjukkan jalan kat saya, jangan duduk kat depan saya takut tergugat iman saya hmm. yang perempuan tu pula adikah dia jodoh Jalan-jalan jalan jalan, depannya uh -uh, Rumah yang mana Tu depan sikit nanti nampak Bumbung warna biru tu Yang tu okay, okay, ok Dalam perjalanan dia kata Ayah okay. buat apa sekarang Ayah pencen Pencen Ayah tak kerja ke Tak Ayah pencen apa Pencen penjabat agama Penjabat agama Sekarang ayah buat apa Ayah jadi imam satu kat kampung Imam oh, lah, oh, tu Oh imam aku. Oh pernah dengar tak ini tak je apa, rumah dengar mana? Ini. Biru. Tapi tak sudah lama banget Awak pergi tu Kejap lagi saya datang dia rupanya keluar pergi ke kedai, cari baju jubah, cari serepan. Sebesar bakul serepan kepala. Sampai dekat rumah imam ni tadi. Dia menyambut. Assalamualaikum menyalar. warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pula lah baik. Dia salam cium tangan imam ni berjilat. Dijilat dong. La ilah, la teruk betul budak ni. Apa masalah kau ni budak? eh janganlah berdiri ada tempat kosong lagi cuba cari ha, siapa yang ni tengok ada tempat kosong lagi ya Allah ramai betul kat luar dah berusuh-usuh tak boleh masuk tu dekat tangga tangga tu boleh duduk lagi ini Nye, tempatnya ha, dalam, dalam ruangannya ruang tu gimana je belah sini je? ada tangga belah sana ada tangga Nye, masuk, eh? ini kayaknya gedung mana gedung yang besar kosong lagi tolong angkat tangan tempat dia ada kosong angkat tangan tempat tu mana yang nak duduk Ah sini ada kosong lagi Ah bagi-bagi-bagi ramai di sini orang haa Macam mana nak tengok samsul debat dekat-dekat bersatu ngau dah tu. Bersatu. Dia cakap betul ke samsul debat tu suara macam dia nak. Oh ada belakang ni. Baru sadar di belakang ada. Oh cepat, kadang-kadang saya tutup dibuka lagi. Ya. Jadi dia pun ikut tadi dia sampai hmm. tadi dia salam cium tangan tadi. Besar ini. Assalamualaikum cium. pak cik. Dia saya berhasrat nak bernikah dengan anak pak cik. Orang yang kuat agama ni dia kata apa? Beginilah. Kalau dah itu jodoh anak pak cik, pak cik terima. Baik langsung. Itu tohonok, Dan dapat di sini dia baik lawa tudung labuh sopan santun. Hmm. Lawa betul-betul. Kemudian bila kahwin masalahnya dia tak nak semayang dekat rumah, yeah, takut bapa mentuanya tahu dia tak dia, pandai semayang dia ke, dia ke masjid asal waktu semayang pergi masjid <laughs> bagus dia waktu semayang pergi masjid subuh, zuhur, asal, maghrib, isyak masjid Bapa mentuanya pun datang waktu bertugas saja Bapa mentuanya minggu tu jaga maghrib, maghrib mana? minggu depan tu bapa mentua tu jaga zuhur dengan asal, zuhur asal dia tiap-tiap waktu datang <laughs> Yeah. sekali satu hari tu bapak mentua dia tahu malam ni maghrib tak payah <tuk> semayang kat masjid, semayang kat rumah <tuk> ditahan dia isteri pun pesan, abang abang jaga-jaga tau takut malam ni abang kena dia jadi imam apa pula, bapak kau imam biarlah dia jadi imam saya ingatkan aje manalah tahu manalah oh, dia, tak, tak, tak, tak, tak. dia jadi imam <tuk> Dekat Serambi. Tahu Serambi? Di sini panggil Serambi juga. Serambi musallah ya? Dekat ruang anjung tamu rumah itu. Nak tempat nak semayang itu. Ya. Serambi. Ayahnya. Musallah di rumah. Allahu ya. Akbar, Allahu Akbar. Azan orang tua ini. <laughs> jadi dia kata, tak boleh jadi ni. kejak lagi dia habis azan, aku ikhomat. <laughs> Kalau tidak kan aku jadi imam ini sekarang iya, iya ya. ya, ya. Sampailah ilaha illallah. Ya. Habis. Berair mata saya. Bau dia nak kumat. Ah, tak payah. Papak betul dia. Tepi. Papak betul dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serulah. <laughs> Berdiri dia yang imam. Seruan nama al Rasulullah. Allahu salati alal falaah. Al qamatus salat, al qamatus al salat. Al Allahu Allahu Akbar. La ilaha illallah yeah. Dia pun dah pandang bini dia Bini dia kata Dah cakap siang tadi Anjir, Anjir. Anjir. Anjir. Anjir. Kali dia tanya bapak montur dia Ayah Siapakah yang akan jadi imam benda-benda ni Bapak montur dia kata Berapa ramai jantan dalam rumah ni Bukankan kau salah orang benda jantan ni kalau dah aku azan, kau lah jadi imam. Dia pun pergi ke depan. bapa mentua dia dekat belakang. Isteri dengan... Isteri dengan... Mak, mak mentua mak dekat belakang. Mak mertua. Dia pun yang bertambah ni jadi imam. Boom. Boom. Habislah aku. Allah... Waakbar. Senyap-senyap tak berbunyi. Normal grip. Magrip. 5 minit tak bunyi, 10 minit tak bunyi, 15 minit tak bunyi, bapak betul. Allahu akbar. Dia putus, Hoi. Amnil, nervous, tu, "Hoi." Amzan, nervous. Nervous. Apa lah? Duduk belakang. Dia pula duduk belakang. Dia tunjuk dekat bini dia. Saya lupa lupa ceritanya ni, ini lama banget ini. Allah Huwaelak. Al Bapanya gantikan ya. Bapa mentul dia nak cuba menantu dia, boleh tolong dia ke tidak? Dia buang buat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Mali, Mali. Ali. Dia suruh menantu dia tolong. Sambung. Ali. Menantu ni apa kau menunggu ni manggi manggi manggi. Betul apa? Mali. Lepas tu isteri dia dekat belakang cuit pinggang Zawir. Ni kiau ni. Aduh. Bapa menunggu pun. Oh tahu dia Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa lail madzubi 'alaihim wa lad dallin Ismerdu suara ustaz Um, amin kuat menantu dia amin. Kali ini dia nak cuba surah paling pendek sekali. Dia tolong tak Bismillahirrahmanirrahim. Inna, Inna a Inna -a. Inna -a. Menantu kat belakang. Tadi mahirina ak bunak. Waduh. Inna a isteri cucuk piang sekali. Eh, abang tak tahu <tuk> ni. <yang lagi. tuk> Langsung mak mentua dia sebenarnya tu. Inna lillahi wa inna ilaihi Dah inna a tak tahu. <tuk> <laughs> aduh lainnya Heheheheh Pelot Aduh Langsung pening kepala gue itu ya <laughs> tu sebab kena belajar faham sebagai ketua keluarga kena belajar kemudian ada satu kisah lagi kita ni nak cari menentu ni jangan terlampau nak berpenting ada satu kisah Husam bin Nuh dia ada seorang hamba Husam bin Nuh ni orang kaya dia ada seorang hamba namanya Mubarak Mubarak ni hitam betul lagi hitam daripada samsul depan. Gelap kesan serpai. Putihlah. Kan. Tadi saya lalu tadi saya dengar juga orang umpat saya. Tapi saya maafkan. Tingginya, tingginya. Salah ke aku tinggi? Jangan alay <X2> nak layan aku seperti OKU. Okay Aduh. Kan tingginya samsul debat ni tunggu dulu cuy aduh ini gara-gara ini gara-gara ni nalilai tadi cuy aduh gue kalau kelakar macam ni lama ternyang ni yang cuy aduh saya petang tadi pun makan berhenti dekat saya makan nasi lalap tu ada yang tegur saya? hmmm uh, Ambil gambar boleh? Saya kata boleh. Tak salah orang ke? Adi tak salah. Adi putra kan? Saya kata, bukan. Kecik adik saya. Dia boleh salah pula. Tapi tak apalah. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat. Tapi bila masuk ke toilet tadi, saya tengok. Temala yang sama tu. Kan? Ya, tapi itu sebabnya. Kisah tadi Husam bin Noh, dia ni Mubarok ni hitam legam betul. Memang hitam berkilat, metalik <laughs> Hitam buram. Jadi, Husam bin Noh ni dia punyalah dia jaga ni. Dia pesan dekat ni mubarak ni, wahai mubarak aku nak cari seorang menantu. Aku nak cari menantu, maka kata mubarak "Kalau kau nak cari pertama, Jangan kau cari hanya berdasarkan rupa parasnya sahaja. Kerana itu, ah me meh meh duduk depan. Boleh boleh boleh, boleh. silakan. Oh, kejap lagi ada naik atas pentas dekat ni. Ish, banyak orang tu. Ceramah dekat satu pusat eh. dakwah di Negeri Sembilan. Dah penuh dekat bawah. Sebelah saya benda ada Eh ah, nak tak sebelah ustaz. Okey. Ya. Ya Allah ramai betul malam ni. Maknanya tuan haji kita kena buat tempat lagi besar lagi. Eh Kita buat lagi besar lagi. Ya Allah, dekat atas terima kasih lah. Semua nak tengok Samsa Debat ya. Terima kasih banyak. Eh. Ush, Jangan banyak lupa banget. sekarang subscribe YouTube Samsa Debat TV. Coba. YouTube, dah subscribe belum? Sudah. Ah, subscribe. Hari tu minggu lepas saya minta maaf. Minggu lepas. ...ramai yang tak dapat tengok YouTube saya sebab YouTube saya kena hack. Ya, betul. Ha, tapi Alhamdulillah dah dapat balik. Terima kasih balik. doa semua. Eh? Okey, sambung cerita tadi. Dia kata, jangan kau tengok berdasarkan rupa sahaja. Sah, kerana itu perangai orang hmm. Nasrani. Ha. Hmm? Orang Kristian, dia suka cari yang cantik-cantik saja. Ya ke? Yang kedua, jangan semata-mata kerana keturunan. Sebab itu perangai orang Yahudi. Orang Yahudi ini nak keturunan, nak sama macam dia saja. Ketiga, jangan kau cari orang-orang tu semata-mata kerana harta dunia. Karena itu tandanya kamu ini gila dunia. Habis nak cari yang macam mana, kata Hussam bin Nuh. Kalau kau nak cari, kau carilah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. <tuh> jadi Husam bin Noh pun cari, cari, cari, tak jumpa akhirnya kata, macam ni lah mubarak kau ajalah kahwin dengan anak aku Wah. walaupun mukanya hitam tapi dia dari segi amanahnya, dari segi ketakwaannya daripada Allah sangat tinggi sebagai contoh, pernah satu ketika Husam bin Noh, dia nak pergi outstation nak keluar daripada tempat dia kau tolong jaga ladang buah aku ni Aku nak outstation 3 bulan aku nak keluar. Baik tuan. Selepas 3 bulan. Dia balik. Wahai Mubarak. Ya tuan. Kau tolong petik 3 biji buah yang paling manis kau bagi dekat aku. Hmm? Dia pun ambil kertap. Kertap. Kertap bawa bagi. Makan yang pertama. Masam. Makan yang kedua. Pun masam. Asin yang apa? dan Kucuk yang ketiga, ke mungkin masam. yang ini manis makan yang ketiga, pun masam apa engkau ni Mubarak 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah aku ni, takkan kau tak tahu mana manis, mana masam kata Mubarak demi Allah, kau pesan dekat aku hari tu, suruh jaga ladang buah, kau tak pernah suruh aku rasa <coughs> benar, benar sih. nak tunjuk, macam benar. itulah amanahnya Mubarak, jaga ladang buah Cuma kalau kita be minta jalan ladang jaga dusun durian. Beda cerita. Tolong cerita sikit. Macam mana cer, kau jaga ladang dusun durian. Beda udah. Silap-silap bridge jatuh. Kebetulan ada yang gugur ha. Bawa balik meh meh makan sesama, meh makan sesama. Dia tak perasan pun ambil sebiji dua. Betul tak? Itu besar. Mm. itu yang ada satu. Tu. Jangan kita tanya pasal dunia, jangan. Bagus ceritanya tadi. Ini cari je. menentuk, Kau kerja mana? Saya kerja dekat uh, masjid daerah Kudat. Masjid. Gaji berapa? Kata dah kata. Uh. Kereta apa kau? Uf, uh, duniawi banget. Harta apa kena? Ni kata bapa engkau ke kata engkau? Semua tanya soalan dunia. Ha ah, betul. Cuba lepas ni kita tukar. Uh, baiklah. Sila baca surah Al-Fatihah. Bu Bismillahirrahmanirrahim. Itu berpatiha tu. Kan? Cuba azan sikit. Wah. Pakcik nak tanya. Semayang jenazah berapa rakaat? Satu. Uh, semayang jenazah ada dua rakaat. Rakaat pertama tujuh kali takbir. Itu semayang raya gila berkenaan. Doer, yo <laughs> <laughs> Ini ini baru pertama kali saya dengar ini cuy Sangka je Pancai <laughs> Korang dengar baik-baik ya Korang dengar Korang dengar baik-baik Sila baca surah Azhar Dibuat tu berpatiha tu hmm. Cuba azan sikit Pakcik nak tanya Semayang jenazah berperakaan sepanjang jenazah ada dua rakaat rakaat pertama tujuh kali takbir itu semayang gaya gila kata macam mana macam tu kena test betul-betul Dan confused itu yang sekali tu datang datang datang tiga orang budak nak dekat anak dia Kape, saya nak tanya, nama kamu siapa? Nama Number... <tik> <tik> <tik> kan ini gue enggak tahan coy, aduh, kayak terjepit, kayak terjepit. kenapa ustaz kenapa keras banget perut gue saya ahmad duha pak cik kamu baca surah duha bismillahirrahmanirrahim wadhuhak walaili idza saja mawaddaaka fukawamaqala walakhiratu khairul laka sampai habis bagus kamu nama siapa? Nama saya Anas Pakcik. Kau membaca surah Anas. Senyum budak ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin Budak yang ketiga tu dah berpeluh. Nama dia Yasin. Matilah aku. Kenapalah bapak aku bagi aku nama Yasin ni ya Allah apalah akal aku ni Allah Hah? Ha, kamu nama siapa terus terang pak cik nama saya yasin tapi mak ayah saya panggil saya kulah allah wahat melampau <tell> membohong aku teruk <tell> sangat aduh popinson gua Sakit banget perut gue, cuy Sampai ada <tid> Udah musik <tid> Jangan sampai saya mau menangis ini cuy, kenapa? kelakar, kelakar sangat Lagi panjang nama gelaran, bernama betul? Melampau, betul dan nama saya asimah anak pengikut Allah wahab. Ah, ha macam mana? Allah wahab yang tu dia. Janganlah menipu jangan surat. Tak apa, tergelak macam tu tak apalah. Saya tak suruh kamu baca yasin. Tak apalah kamu baca surah Fatihah. Macik nak dengar apa tah kamu. Okey oh, macam tu. Maaf pacik, Takut. gores. sebenarnya nak bahagia ni ada lima kunci. Kunci yang pertama kunci rumah Kunci yang kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci yang kelima, kunci spes. Apa maksud pertama kunci rumah? Sistem ke rumah tangga kita dengan sistem Islam. Itu kunci rumah. Pagi, kejut suami, subuh. Abang. Bangunlah, subuh. Abang kalau macam tulah cara kau kejut sudahnya dua-dua tak sebut kau mengejut ke mengajak mengajak susah sangat nak bangun ustaz kejut dia seolah-olah rumah terbakar bangun bang api mana <min't> api terbakar api, api dengar aku senang. api dengar aku Allah oh, takut aku sembah iya suami kadang-kadang bila isteri kejut <SILENCIO> yeah, isteri kejut bangun dia turun basuh muka tu ambil wuduk tu nak jadi imam anak semua ada belakang isteri belakang sekali dengan tak segar <SILENCIO> anak pun dah bahawa bapak pun cakap <SILENCIO> Seminggu kami, kami, kami. Patut saya nyak. Jangan nak lekap halak, senyum yang lekap. Yang istri nak lekap, dah membutuhkan. Langsung isterinya bagi signal. Waham, ah, ah. walaupun dah habis, masih ada. Cuba kita bangun. Rasa kebanteran pun macam cuy. Okay cuy, saya saya menenangkan ini dulu cuy ya. Saya tak, saya enggak bisa. Uh, ini cuy, terlalu aduh, berlebihan berlubian. Uh, aduh, perut saya terkancing cuy. Saya kalau ini res, apa responnya? Aduh. Terkancing cuy. Jadi mohon maaf ya. <laughs> mohon maaf. Oke, okay, kita lanjut. Uh, ini sudah sudah berapa menit ya saya <laughs> saya tenangkan ini sih. Perut ini bilis kejut gosok uh, gigi. Cuci uh, uh, muka, mandi, sampo, cuci uh, uh, badan sabun badan wangi-wangi. <coughs> Lepas tu, bila dah siap terkeluar Istauh sufu fakum lurus, harapakkan faaaf Umat di bapak <tuh> Semua dah sedia? Dah bah? <tuh> Allahuakbar <tuh> <tuh> <tuh> ada, <gemar. tuh> ada gemar Anak kat belakang, woih ada gemar <tuh <tuh> Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahirrabbilalamin <coughs> Ar-Rahmanirrahim <coughs> Maliki awam iddin <il> <coughs> Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Istri gak belakang dalam mati suamiku sampai habisu so. wa natali. Suara ustaz merdu ya. Anak. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Kalau kau sar, Anak kat belakang. kandang. ada. Da. Anak ada u. Ina atau Ina tulang mah. Ina atau Ina tu, tak ada masalah. Cuma si sekali itu kalah, kan? Isteri pun cakap abang. Terus kalau tu kalah, ya leh. Ina atau Ina tahun dah Kita kahwin bang. Inna ina atau Ina dah dulu. Tak berarti ada. Iyalah, malam ni abang tukar. Alip malam tu maghrib, betul kak? Alip lamin. Sampai, Walau taalin, Amin. Kau tu senyap. Isteri berdebar ni, apalah hayat malam ni? Apalah hayat malam ni? Yasin. Uy, panjang malam ni. Pendek, salah. Panjang, salah. Apalah panjang sangat. Alam ni, yut. Umas. Ya Allahu akbar. Apa, -apa? apa benik sangat bang. Baru hari pertama satu ayat. Besok tukar ayat lain. Bila dah habis sembahyang, zikir sama-sama. Ya. Yes. Yes. Yes. Yes. Aduh, aduh ini ini sudah saya kayanya menyeruju ya duduk. Ini tertawa menderita ini namanya cira. Dimanakah Tuwa Allah malam akhir, Wazakarullah kasiro. Saya pernah keramat Allah, nakkan hari akhirat maka ingatlah Allah banyak banyak zikirlah pula Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Allahu Akbar, Allahu Akbar Sampai habis, waktu doa Al-Fatihah Dia punya doa, sempingi so macam mimam-mimam mimam dekat masjid ni Astaghfirullah, uh, okey cik Oke okay, cuy, nah, saya akan lanjut uh, part keduanya cuy ya Saya akan lanjut part keduanya Walaupun ini belum sampai pertengahan Tapi yuk, jujur aja cuy ya Perut saya sakit banget Saya akan istirahat satu atau dua jam ya Baru saya akan lanjut part keduanya cuy Insya Allah saya akan mengabulkan ini Saya akan uh, menghabiskan ini cuy ya Tak tahu kenapa video kali ini tuh Apa namanya? Kelakar banget menurut saya ya, saya nggak tahu menurut koran seperti apa, tapi menurut saya ini kelakar banget, mohon maaf banget ya, kalau memang saya berlebih berlebihan atau bagaimana cuy. Ya begitulah saya cuy, kalau eh, tertawa berlebih, pasti bertingkah yang apa ya nggak bisa dikontrol gitu cuy, ya koran bisa paham lah cuy, ya orang yang sudah mengenal Andy dari lama lagi cuy pasti tau lah bagaimana Andy kalau mereaksi sesuatu itu pasti berlebih lah. Kayak lebay tapi ya begitulah saya cuy ya Mohon maaf sekali lagi cuy ya Kalau memang uh, video ini uh, Menurut koran tak baik Koran skip sajalah cuy ya <laughs> Koran skip Dan memang jujur aja sakit banget kepala gua, Sakit perut dan kepala gua cuy ya Insya Allah saya akan lanjut cuy ya Part keduanya saya akan lanjut Secepatnya dan hari ini cuy Oke saatnya saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next dan thank you next Bye ah.